nggak ada yang bertanya Pak Mario apa sebab-sebab saya mudah dipermainkan oleh orang sebab-sebab anda mudah dipermainkan satu anda tampil lemah tampil lemah itu berarti ada tipe-tipe submissive submarine itu kan kapal selam ke bawah Submissive adalah perilaku menyelam Jadi kalau orang berbicara dengan Anda Itu Anda ber, bersikap seperti seorang yang memang jadi anak buahnya Anda melemahkan diri, merendahkan diri Bukan merendahkan hati ya Merendahkan diri Anda berlaku seperti lebih pantas Untuk menjadi orang kecil daripada menjadi orang besar Nah pertanyaannya bagaimana kalau anak muda Bicara dengan orang tua yang senior submissive Anak muda yang jadi orang besar Bukan submissive orang lemah Tapi submissive Anak muda yang pintar Yang tegas, yang tahu jelas Apa yang dia mau Tapi menghormati orang ini Karena dia melihat bersama orang ini Dia bisa dibesarkan Bisa berperan Lebih penting bersama orang yang Kekuatannya besar ini Nah, kenapa kita mudah dipermainkan Karena kita Tampil lemah, kedua tampil terlalu mudah percaya. Terus ada istilah polos, lugu, yaitu mempercaya hal-hal yang tidak masuk akal. Berarti sebab ketiga adalah Anda tidak logis. Anda tidak mengenali kejanggalan di dalam ajakan, di dalam kesimpulan, di dalam formula orang-orang yang mengajak Anda, sehingga Anda ikut di dalam hal-hal yang terbukti kemudian hanya permainan terbukti kemudian Anda dipermainkan. Nah, kemampuan untuk mengatakan tidak saat Anda mengenali ada yang tidak logis, itu penting sekali untuk menjadi pribadi yang lebih banyak lurusnya jalan ke masa depan daripada belok-belok dan terbentur-benturnya, karena dipermainkan oleh kepentingan orang lain. Jadi, kenali ada yang tidak logis, lalu katakan tidak. Kalau Anda ragu-ragu, katakan Anda butuh waktu untuk mempelajarinya, dan apabila Anda mau menolak, pertama kali katakan Anda tidak siap, atau ini tidak sesuai dengan jadwal Anda, tidak sesuai dengan prioritas Anda, atau sama sekali dengan tegas katakan bahwa sekarang bukan saat untuk melakukan ini, karena ada hal-hal lain yang lebih mendesak. Kalau betul-betul dipaksa, Anda baru katakan dengan santun sekali bahwa Anda tidak bersedia terlibat. Nah, berarti obat dari kelemahan diri yang menjadikan kita sering dipermainkan adalah kejernihan berpikir, ketegasan sikap untuk tidak merendahkan diri, dan yang ketiga logika yang jernih. Untuk mengenali mana yang hanya akan mempermainkan Anda dan mana yang menjadikan Anda pribadi yang berperan baik di dalam kebersamaan dengan mereka.